Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Almera Parabola Dalam video kali ini Almera Parabola akan membahas salah satu satelit yang saat ini menarik Satelit Taikom 5 Kuben Apa saja yang menarik di satelit Taikom 5 Kuben Ikuti video ini, jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng biar admin tambah semangat untuk review video-video yang lain. Terima kasih. Masuk ke menu instalasi ya sahabat ya seperti ini. Saya menggunakan receiver miripnya Gardiner Red, tetapi uh, sudah saya upgrade ya ke HelloBook yang terbaru. Setting dulu antenanya seperti ini. Nah, di sini ada Taikom ya yang sudah saya set, nah, sahabat bisa seperti ini saja ya Taikom, LNB powernya sahabat hidupkan ya, LNB frekuensinya di universal 9750 10600 dan di seaknya. Uh, karena saya menggunakan ada 4 pot jadi saya disini buat di pot 4 ya di pot 4 tapi kalau sahabat di rumah hanya menggunakan satu konektor saja yang terhubung dengan receiver sahabat bisa pakai off pakai Open jadi ya tapi sini saya pakai 4 pot jadi saya pakai pot yang keempat nah transpondernya gunakan transponder di satu satu tujuh horizontal 3.000 ya nah, di sini posisinya kita belum mendapatkan sinyal ya jadi kita harus keluar tracking di Taekong Kuben Oke sahabat bagaimana caranya kita mendapatkan sinyalnya di sini ikuti kami tracking di luar baik sahabat Almera parabola di rumah sekarang kita sudah ada di luar ya kita akan coba tracking Taikom 5 kuben menggunakan disk ini ya, disk yang sudah saya modifikasi ya, dengan menggunakan konektornya dari metrik arah konektor menghadap vertikal, dan disknya menghadap ke barat ya, walaupun di depan ada disk saya, tapi kita akan coba untuk tracking Taikom 5 kuben ini bagaimana caranya ayo ikuti saya yuk kita akan coba tracking di satelit taikom 5 arah ke barat ya dengan menggunakan bis ini caranya seperti ini kalian bisa naikkan ke atas ke bawah bisa ke arah sambil melihat arah Taikomnya nya ya Oke, kita coba salat Ya, akan kita rubah lagi. Ya, kita rubah dia ke arah vertikal. Ya, tadi saya mencoba ke arah horizontal, kita akan coba ke arah vertikal. susah hmm? ya, Sudah dapatkan ya kunci kalau sudah kita dapat kunci ya seperti ini ya tracking di as dengan mendapatkan nil uh, sebesar 80 ya dengan bisa sinyal 92 dengan kualitas 80 dengan mendapatkan sinyal seperti ini kita akan coba tracking di dalam Oke ikuti kami terus Baik sahabat, inilah hasil dari kita tracking tadi di luar, ternyata pembacaan di receiver Gardener LED HD sangat signifikan ya, sangat maksudnya sangat berbeda jauh sekali, tadi di site vendor kita dapatkan sebesar 80% ya, tapi di sini kok terbaca hanya 40%, tidak apa-apa, tidak masalah, Pilih blind scan ya, blind scan atau pencarian buta ya Langsung tekan OK Nah, di sini FTA only tidak usah Karena di satelit Taiko 5 ini, Kuben ini khususnya Kuben banyak sekali Channel-channel di Taiko menggunakan BIS, okay. TV dan radio Sahabat pilih TV Langsung mulai search Baik sahabat uh, Sudah mulai mencari Channel-channel yang ada di Taikom 5 Kuben ya Baik sahabat Sudah mulai terbaca Channel-channel uh, yang ada di Taikom 5 Kuben kita tunggu proses ini sampai selesai. Ternyata setelah kita scan sampai 100%, kita hanya mendapatkan sebesar 264 channel, ya, 264 channel. Langsung kita save saja dengan tekan OK. Kembali ke menu. Ini adalah True for you, coba kita cek Ini adalah channel dari True yang ada di satelit traikom 5 kubel ya